Oh, sebelum sebelum kita memulai kelas pada sore hari ini mari kita bacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ya rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Semoga kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik, untuk memulai kelas pada sore hari ini, kepada Mr. Roho, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat sore adik-adik. Ini ada Fatan sama siapa ya? Fatan, itu ini... sholat sebentar, Mister. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti nunggu dulu ya, kalau gitu ya. Nunggu dulu berarti ya. Iya, Mister. Sebentar ya. Di kenapa, Mbak? Ada Ning Raihana Oh, Raihana ya? Oh iya, ada Raihana ada. Oke, ya. Sebentar ya, sebentar. Saya materinya saya absen dulu. oke okay. okay. uh, di sini ada Fatan ada ada Mas Hartono itu siapa ini sama Raihana ya okay. saya saya ngecek anak saya itu Hartono titik belum masuk oke oh, oke okay. oh, okay, uh, ya Raihana kita hari ini belajar lanjut kemarin ya lanjut ke materi kemarin ya uh, kemarin kita sudah belajar sedikit tentang apa kemarin Raihana apa yang kita pelajari kemarin? Kalimat nominal sama kalimat verbal Oke, okay. kalimat nominal sama kalimat verbal Bagus ya, kita kemarin belajar kalimat nominal sama kalimat verbal Nah sekarang, uh, uh, Mas Berti cek dulu ya Kalimat nominal itu kalimat yang bagaimana ya Tuh. Kalimat nominal itu kalimat yang bagaimana Malah sudah tahu Coba apa oh, jangan takut kalimat yang, yang kalimat yang tidak ada kata kerja ya kalimat yang tidak memiliki kata ker kata kerja ya, kalimat yang tidak memiliki kata kerja contohnya begini ya eh, eh, saya sedih saya sedih coba saya sedih ada kata kerjanya enggak? nggak mister ada nggak? Tidak ada ya. Sedih itu bukan bukan kata kerja tapi kata si kata sifat. Berarti saya sedih itu maksudnya kalimat nomi nominal, bukan kalimat verbal. Kenapa? Tidak memiliki kata kerja. Ingat ya nah, sekali lagi Mas seperti jelaskan. Kalau dalam bahasa Inggris itu sebuah kalimat itu wajib mengandung subjek. Subjek dan apa dan predikat. predikat atau verb apa itu verb kata kata, kata kerja kata kerja bagus ya ini ya subjek atau predikat kata kerja nah saya ini berarti subjeknya ada ya subjeknya mana saya kan tapi uh, ininya apa ini ini kata kerja bukan ini, sedih itu. Bukan, Mister. Apa? Kemarin. Sedih senang kata sifat. Apa kata sifat. Bahasa Inggrisnya apa? Sad, Eject. Nah, affective ya. Affective itu kata kata sifat. Nah, sedih itu kata sifat. Oke, sekarang eh, apa? Sanja, contoh-contoh kata sifat itu kayak gimana aja? beautiful, bagus. angry, oh, angry bagus. hungry, oh hungry oke okay, bagus, terus. siang? siang. ah oke, okay. oke okay, ya, oke okay, selanjutnya. Nah itu ya, itu adalah jenis kata ker, kata, kata, kata sifat. Sanja, soalnya diingat dulu ya, ada bunyi ininya. Kayaknya dipasangin atau apa gitu ya, bunyinya yang berhutup Oke. Okay. Nah, saya sedih gitu ya. Nah, tidak ada kata kerjanya, maka kalau tidak ada kata kerjanya bagaimana? Di bahasa Inggrisnya? Ini, I. He, nggak ikut kamu, deh. Halo. I.M. Nggak ikut. Ini jantanya hujan, di sini hujan. Oh. dari di susah pak, masuk. Pak, pak. Oh, Pang Hartono, iya, iya, maaf. Ya. Pang Hartono, maaf. Audionya di mute dulu ya, Pak. Hey. Oh ya, Mbak. Mbak, Mbak. Ini hostnya siapa ya? Tolong saya jadikan host dong, biar ini. Halo. Alhamdulillah. Punya Tolong saya dijadikan host juga ya, supaya disini suara yang ini nah kita lanjut ya uh, saya sedih gitu ya saya sedih tidak ada kata kerjanya maka bahasa inggrisnya bagaimana di buat to be I am ya bagaimana bagaimana berarti jadi langsung diinggriskan bagaimana I I am sad nah I am sad bagus I am I am sad atau biasa disingkat menjadi I am I am sad Ya, I am sad, I am itu singkatan dari I am Jadi jangan jangan bingung Saya sedih, I am sad ya, Jadi kalau tidak ada kata kerja ya, Pinjam dari apa? To, to be Sesuai pasang Pasangannya ya, Sesuai pasangannya Mas Bakti jelaskan lagi ya. Pasang subjek itu ada I, U, K, W ya, Sama she It. Are there, hit. I. I you Dewi she I subnya apa? Halo, ada yang bisa? I am. I am. Bagus. You you are. apa pasangannya? Bagus, are. you are. D, are. Oke, okay, bagus. We are. Oke, okay, good. Are. She is bagus she is ya he is bagus is apa kabar it is is bagus nah ini ya ini adalah disebut sebagai to be diingat-ingat ya ini semuanya patan uh, apa Uh, kemudian, uh, ini apa, Raihana Sanja, dan juga teman temannya lain yang sedang menonton video ini? Ingat-ingat, -ingat, ini adalah satu tubi. Tubi itu dipakai kalau kalimat itu tidak ada kata ker kata kerjanya ya. Oke, okay, uh, nah sekarang ya, lanjut ya. Tidak eh, apa-apa, Pak. tidak apa apa ya? Pantai aja, Pak. Nanti uh, kalau misalkan ini tinggal nonton videonya, Pak, kan ada di YouTube ya. Nanti tinggal minta rekamannya gitu awalnya dia nggak tertinggal ya. oke okay, selanjutnya ini to be perhatikan ya nah, ada kalimat seperti I'm set. kalau misalkan kayak gini misalkan, ya, misalkan gini deh mereka di Jogja Mereka di Jogja ini kalimat verbal atau nominal nominal nominal ya ingat kalimat nominal Kenapa? Karena tidak ada kata ker kata kerjanya. Fatan, kerja. Fatan mas ya Fatan masih ingat nggak kata kerja itu apa aja Fatan? Um, kata kerja. Contohnya, contohnya apa aja? Kemarin sudah loh. Melompat sebelum libur itu. Nah melompat, terus apa? Lain melompat. Berlari. Nah berlari bagus. Apalagi ayo. memberi nah memberi gitu ya nah itu contoh-contoh kata ker kata kerja. Nah Fatan perhatikan ini ada kata kerjanya nggak patan Tidak ada. Tidak ada bagus. Nah kalimat yang tidak ada kata kerjanya itu disebut kalimat nomi nominal. nominal. Artinya kalimat yang uh, tidak memiliki kata ker, kerja. Karena tidak pakai kata kerja maka menggunakan tu. To be. be. Nah, rumus bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris itu kataan harus ada subjek sama predi, predikat atau kata, ker, kata kerja. Oh, Karena tiga kata kerjanya pinjam dari tuh to, to be. berarti bahasa Inggrisnya d apa coba yang lain teman-teman bisa bantu d d they? they are d r d r in, in Jogja. Jogja, in Jogja, nah, nah, they are in Jogja, bagus, pinter ya, karena tidak ada kata kerja, kita nah, tijam dari to, to be, nah ini tinggal diapalin ya, nah, ini diapalin, Ayu Dewi, ya. I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is, gitu ya. ini uh, ini to be, pasangannya, jadi enggak boleh misalkan, I are, we, uh, we is, itu enggak boleh ya, karena punya pasangan masing-masing, masing-masing, ya, jadi nggak boleh asal asal comot, ya, jadi diapalin, ya, ini gampang kok, satu nggak perlu satu hari deh, satu jam langsung apal, ya, I am you are they are we are she is he is it is, gitu ya. Nah, mereka di Jogja, they are in Jogja, ya. Kalau misalkan, ya, kalau misalkan gini, nah, ini satu kalimat lagi ya, uh, misalkan Uh, apa itu, saya guru, saya seorang guru. Kalimat ini, ini kalimat verbal atau nominal? Nomina. Kalimat ini verbal atau nominal? Nominal apa? Karena? Karena nggak memiliki kata kerja. Nah, bagus, karena tidak ada kata kerja. Tata kerja, ya. maka bahasa Inggrisnya I, I am, am. Guru itu apa bahasa Inggrisnya? Teacher. Teacher, bagus. I am a teacher. Nah, kira-kira kalau kayak gini boleh nggak? I are a teacher, boleh nggak? Tidak bisa. Salah? Salah atau boleh? Salah. Salah, kenapa? Karena I pasangannya bukan R, tapi I pasangannya. Am. Jadi diingat ingat ya ini ya dihafalin ya semuanya. Patan Raihana apa terus Gigi juga mungkin yang nonton video ini silahkan dihafalkan karena ini penting ya. Nanti kalau bahasa Inggris pasti ada ada ininya gitu ya. Nah. Oke lanjut ya ya. Ini enggak boleh ya. Harusnya I am. Oke bagus. Nah, kalimat ini teman-teman itu adalah kalimat apa tadi? Kalimat nomi nominal. Ya, kalimat yang tidak ada kata kerja kerjanya. Karena dalam bahasa Inggris kalimat itu harus mengandung subjek dengan predik predikat. Predikatnya enggak boleh hi, hilang Jadi, karena karena tidak ada kata kerjanya, maka pinjam dari to to be. Nah, sekarang kemarin sudah ya. Kalau misalkan saya tidak sedih, nah yang atas ini. Saya tidak sedih bahasa Inggrisnya bagaimana? I I am not say nah, nah, not ya Fatan ya bukan no tapi not ya I am not set saya tidak sedih ya Nah sekarang berarti uh, Fatan ini bagaimana yang kedua ini D R D R in Jogja ya berarti kalau dibuat kalimat negatif bagaimana ada notnya bagaimana mereka tidak di Halo? Sir? Sir? Suara saya terdengar? Tidak tadi tadi sel. Ini suara saya kedengar nggak Halo? Kedengar. Tadi kedengar tidak. Oke. Ya? Oke, okay. nggak okay, apa-apa. Yuk, kita ulang lagi ya, Patan. Kalau berarti kan kalau ini kan tinggal ditambahin not so setelah tubi tubinya nya nah, ya. Ini tobi apa Fatan? kalimat ini? Tubinya yang mana? Tubi yang ini lah. Nah, ini tobi ya. yang ini ya. Nah, ini tobi yang mana? b nya R-nya, in-nya atau judgannya? Tubinya yang mana? R. R bagus, pinter ya. R ini tuh be nya Berarti kalau mereka tidak di Jogja bagaimana? They are the al not in Jogja. DR baca bacanya R bukan Are ya. DR gitu aja. Coba, D bilang lagi. They are The al not in Jogja. Bagus, patan, pintar ya. Good. They are not in, in Jogja. Nah, Nah, jadi kalau teman-teman di sini juga ya selain batang kemarin sudah dijelaskan kalau membuatnya kalimat negatif maka notnya kalau notnya itu tinggal apa ditambahkan setelah di tubi, anu, tubi. tubinya setelah tubi nah setelah tubinya ya karena kalimat ini kalimat apa kalimat nomi nominal, nominal. kalimat Nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kata kerja. Oh, ya. ya. Nah, sekarang ini uh, ini katakanlah jadi gini ya. He is a teacher. Artinya apa? He is a teacher. Artinya apa? Dia, dia adalah dia apa? adalah guru. Nah, dia adalah seorang guru. Guru dianya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan bagus. Nah, berarti kalau dia bukan guru, gitu. Dia tidak guru, gitu. Bagaimana? He, she, is bagaimana? Coba eh, yang, yang lain. Yang ini. Semuanya nggak apa-apa. She is not bagus. Not, she is not. Not. She is not a, a teacher. teacher. Oke, okay. okay, good ya. She is not a teacher. Makanya, ya. Not ini itu ada setelah setelah apa? tobi to setelah tobi ya setelah tobi itu ada ya oke nah ini kalimat nomi nomina kalimat yang menggunakan to tobi nah seperti uh, ini karena kalian sudah paham ini kalian juga sudah paham nah kita lanjut ke kalimat jenis kedua yang kemarin ya kemarin Mas Pak kan janjinya mengajarkan kalimat jenis ke uh, dua-duanya Kalimat yang ini ya, kalimat kedua itu namanya kalau ini tidak pakai kata kerja ya. Nah, kalimat yang kedua, kalimat yang memakai kata kata kerja namanya apa kemarin ya? Namanya kemarin apa? Ada yang masuk kemarin apa? Kalimat verbal. Kalimat verbal, bagus. Begini ya, kalimat verbal kalimat verbal. Nah, kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata ker- kata kerja. Kata dasarnya kalau kalian bingung, verbal itu asalnya dari mana sih? gitu mungkin kalian bingung. Verbal itu asalnya dari kata verb, verb, verb itu apa? Apa? Apa verb? kata kerja. Kata kerja. Nah, verbal itu bukan ucapan ya. Verbal itu maksudnya dari kata per, artinya kalimat yang memiliki kata ker, kata kerja. Nah Contohnya misalkan kemarin, ya, kamu kamu pergi ke sekolah. Nah, ini kalimat ini ada kata kerjanya enggak, teman-teman? Ada, mister. Ada. Kata kerjanya kemana? Pergi. Pergi, bagusnya. Pergi. Pergi. Pergi, ini kata ker, kerja. Tak nah, berarti sudah sudah cocok. Nah, sudah cocok. Itu maksudnya kalimatnya itu sudah tidak perlu, tuh. be. kenapa? Karena sudah ada kataker, kata kerjanya gitu ya. Nah, jadi, kamu pergi ke sekolah. Nah, sekarang, kalau misalkan ini di bahasa Inggris, kan bagaimana? I, I, oh, I'll give you, you pergi bahasa Inggrisnya apa? go ma nah, you go to school. to school school you go to to school kamu pergi ke ke sekolah bagus ya you go to, to school kamu atau you ini apa saat-saat sub, sub, sub, subjeknya per, perginya itu apa predikatnya Nah, pergi kata kerjanya atau predikat. Predikat sama kata kerja itu sama ya. Ya. Ini, kamu pergi ke sekolah. Kamu you go to school. Nah, kalau kalimat ini bagaimana? Misalkan mereka mereka apa? Mereka bekerja, Mereka bekerja di kantor. Nah, mereka bekerja di kantor. Coba kalimat ini kata kerjanya yang mana? Coba ada yang bisa? Kata kerjanya yang mana? Betul. Bekerja. Bekerja. Bekerja bagus. Kantor itu bukan kata kerja. Kantor itu kata pen, kata benda Ya, bekerja. Be mereka bekerja di kan di kantor. Ya. Nah, sekarang. Uh, gini kalau misalkan gini bahasa Inggrisnya bagaimana di Inggriskan mereka bahasa Inggrisnya apa J J bagus lanjut lanjut B work work nah they work in in, in bagus di kantor bahasa Inggrisnya apa o, office office itu artinya kan kantor. They work in the office. mereka kerja di kan di kantor, kan? They work in the office. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya yang mana? bekerja. Bekerja, oh. bahasa Inggrisnya yang mana ini? Work. Oh. Bagus ya, work ini ya. Ini kata ker kata kerjanya. They itu sub Subjeknya bukan sudah sudah cocok. Sudah cocok pakai ini. Kalau yang tadi, kalimat nominal tadi tidak tidak cocok. Kenapa? Karena tidak ada kata kerjanya. Ya, karena harus ada subjek sama predikat. lah. Kalau nggak ada predikatnya, bagaimana pinjam dari "to be"? Ya. Tapi kalau ini tidak perlu pakai, pakai "to be", kenapa? Karena sudah ada kata kerja kerjanya itu sudah ada kan tuh ada pergi ada kerja gitu nah sekarang gini misalkan dia laki-laki uh, me, membaca membaca buku dia laki-laki membaca buku uh, dia laki-laki ya ini ini l ya maksudnya laki-laki ya laki-laki ya. membaca buku bagaimana ada yang bisa silakan ayo Sanja mungkin yang lain selain fatan tadi fatan sudah terus Tanja atau yi? yang lain coba? He, bagus sih. He, E-book. he, he, he, Oke. Okay. Nah, kira-kira ada yang kurang he, di sini? Kalau kurang-kurangnya apa, coba. Kemarin Mas Bakti udah jelaskan. Kira-kira ada yang ini he, he, ya. he, bagus ya, he, benar ya. he, kata kerja ya teman-teman ya, kata yang lain ya, Raihana, Salsa ingat baik-baik. Kalau dia shihit yang ini ya, yang Mas Bakti tandain sama pakai warna biru ini, ya, shihit itu ya kata kerjanya ditambahin s kayak gini, ditambahin s kayak gini ya. Jadi dia ini apa? nggak enggak cuma hirit aja, gitu ya. tapi hirit ada s-nya, ditambahin s. Cuma ...nya saja jadi nggak ngaruh maknanya sama dia baca bu, buku dia membaca buku atau dia baca buku sama cuma karena sihit karena subjeknya sihit maka kata kerjanya ditambahin apa s atau e es ingat baik-baik ya kalau sihit ya ini baik-baik ya kalau si ya ada sihit kata kerja ditambahin Kerja ditambahin ditambahin S atau ES, nah, ini ya. Perhatikan, kalau ada sihir yang biru ini ya, itu kata kerjanya ditambahin apa S atau ES. E Berarti, kalau kayak gini, bagaimana misalkan ya? Ini diganti, kamu pergi itu jadi... Jadi dia pergi, dia laki-laki, eh, dia perempuan pergi. Jadi bagaimana? She she goes, good. She goes. Nah, she goes to to school. She goes to school, Tuh, kan? Tambahin e es. Perhatikan baik-baik ya. Kalau sekali lagi, Mas Batu jelaskan bahwa kalau kata kerjanya ketemu sama subjek yang shihit, maka kata kerja tersebut ditambahin s atau e es. Kalau yang belakangnya itu huruf huruf konsonan, huruf vokal biasanya ketambahan e es. Tapi kalau belakangnya huruf vokal itu eh, mah huruf konsonan biasanya cuma ketambahan s. Ya. Oke bisa bisa diini bisa dipahami ada dek? Okay, ya, sekarang seperti ini. Sekarang seperti ini. Kemarin dikit ya. Ya. Sekarang seperti ini. Kalau ini kita coba bahasa inggriskan bareng-bareng ya. Kita menulis. Kita menulis menulis kita menulis kita menulis diari diari atau catatan harian catatan harian tuh diary ya tahu kan ya diary tahu diary catatan harian ya oke okay. bahasa Inggrisnya bagaimana we? we write we write bagus We write Di diary. diary. Good. We write. Nah, we write a diary. Artinya diary itu artinya catatan hari, catatan harian, ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau ini sudah jelas ya, ini saat sub, ini subjeknya ya. Kita itu we menulis itu write, ya. Artinya ada subjek, ada subjeknya. Sekarang kalau kayak gini, ada kalimat Oke, gini benar nggak? Misalkan, oke. Okay. Kira-kira ini benar atau salah? Mister Fandi membaca buku. Benar atau salah? Benar. apa-apa. Oke, okay, benar. Kainana salah atau benar? gak apa apa jangan takut beda beda sama temennya enggak apa, apa ya bener atau salah yang lain oke perhatikan ya Mr Fandi, ah. ya, Fandi itu ya Mr Fandi laki itu laki-laki atau perempuan laki-laki laki-laki berarti dia laki dia laki-laki kalau kalau kalau digantikan ini pakainya apa pakainya si atau hi hi hi bagus nah Mr Fandi itu bisa digantikan hi nah karena dia hi maka kata kerjanya apa ditambahi ditambah s nah kayak gini temen-temen ya jadi, nah, jadi nama orang ya nama orang itu ya nama orang kalau dia tunggal ya tunggal ayah saya ibu saya Nenek saya, Pak Karjo dan siapapun itu kata kerjanya pasti ketambahan s. Jadi kalau kayak gini misalkan, Mr. Bakti, uh, teachers English. Apa ini? Mr. Bakti atau Mr. Nugroho, Pak atau Mas Bat atau Pak Teachers teaches itu apa? Guru bahasa teach itu apa It teach dulu inggrisnya ini teach itu apa teach bahasa masa bahasa berarti bahasa inggris gitu Be teach belajar masa belajar belajar itu study loh nah kalau kalau kalian tahu ini kan ini apa burung-burung kalau ininya dihilangkan pr nya apa kalau er nya dihilangkan apa teach artinya apa kalau ini itu pengajar ya teach. teacher itu pengajar kalau er nya dihilangkan berarti siapa Penga menga mengajar pengajar. berarti teach itu artinya mengajar mengajar Mr. Bakti mengajar ya. bahasa Ing Inggris. Kalian ya perhatikan kalian kemarin sudah ini kan ada, ada kata kerja ya. Kata kerja sehari-hari itu di, dihafalkan ya, mulai dihafalkan ya. Misalkan membaca, menulis, belajar, mengajar gitu ya. Baik. Nah, Kemudian menonton TV, duduk, makan, berdiri. Nah, itu kata-kata kerja sehari-hari itu mulai di mulai dihafalkan. Nah kemarin sudah ya, Mas Bakti sudah ngasih ya itu di, diisi ya, yang apa, yang tugas waktu libur seminggu itu ya, diisi ya. Nah teach itu artinya apa? Berarti sekali lagi, mau? Me Mengajar. Nah kalau kayak gini, jadinya pe pengajar atau gu -gu -guru. guru. Drive apa? Drive apa? Mengendarai. Program. pengendarai ketambahan r driver jadi apa su supir atau penge, pengendara. Nah, pengendara pengendara mo, mobil itu kan bisa kan tinggal di, jadi kalau kalian heran teacher itu apa sih teacher itu pengajar berarti kata-kata dasarnya ER, er nya tinggal dihilang dihilangkan nah, ini, nah, berarti teach itu artinya menga, mengajar hmm. ya ya Nah, kalian sudah iya, levelnya sudah naik ya, bukunya sudah beda, jadi mulai menghapal kata ker, kata kerja. nggak usah yang susah-susah, yang sehari-hari aja. Nonton TV, tidur gitu ya, atau makan itu kan kata kata kerja kan. Kenapa pakai es? Nah ini kenapa pakai es? Karena subjeknya apa? Karena subjeknya. Karena subjeknya. Apa? Karena subjeknya hi, bagus ya. Karena subjeknya hi. Ya. Mister Bakti itu berarti dia laki-laki. Nah, berarti cuk, tunggal, cuma satu ya. Ye. Ingat, kalau tunggal, ininya itu ketambahan es. E, es atau es. Nah, kalau biasanya belakangnya huruf vokal atau bunyinya seperti huruf vokal, maka ketambahan es. E, nah, sekarang misalkan. Santi tidur. Santi tidur. Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana? Santi tidur. Santi itu nama cewek. Berarti bagaimana? Santi. Berarti tidur bahasa Inggrisnya apa? Sleep. Santi sleep. Bagus, Santi sleep. Nah, sleep-nya kira-kira bagaimana? Apa kayak gini doang? Santi ditambah s. Nah berarti bunyinya bagaimana? Bunyinya bagaimana? Santi slips. Nah slips ada s-nya di belakang ya. Slips. Nah, nah ini, read nah. Ini teaches. Jadi s-nya itu tetap diba tetap dibaca ya, tetap dibaca. Nah sekarang kalau misalkan tadi ada Rehana bilang Rehana itu siapa ya? Tadi bilang seperti ini. Ren Santi, Raina ya, coba kan Raina ya. Tadi bilang sepertinya. Santi is sleep gini. Kira-kira, kalau mis misalkan kayak gini ya, misalkan ya, itu bener atau salah? Kalau oh, ada kayak gini, bener, salah. Kenapa? Bagus, kelihatan. Kenapa salah? Karena tidak ada esnya. Karena, ya, karena tidak ada esnya, bener. Nah, oke. Okay. Kemudian apa lagi yang salahnya itu? Selanjutnya ada, ada s -nya. Yang paling penting. Tidak usah pakai is. Tidak usah pakai is. Bagus ya. Tidak usah pakai is. is. Karena ini sudah ada kata, ker, kata kerjanya. Nah, Oke. Okay. Karena ya. sudah ada kata kerjanya, tidak perlu pakai to be. Gitu ya. Tidak perlu pakai Lalu to tak, be kalau sudah ada kata ker, kerjanya. Nah, Oke okay. seperti ini ya. Jadi nggak boleh misalkan kayak gini, misalkan apa she is goes itu nggak boleh ya. She is goes nggak boleh kenapa? Karena sudah ada kata ker, kata kerjanya ngapain pakai is kan? To be tadi dipakai kalau hmm, tuby tadi dipakai kalau uh, apa? Kalau tidak ada kata kerjanya kalimat nomi. Nomina. Nomina. Kalau sudah ada kata kerjanya, hmm. tidak perlu tidak perlu pakai to to be. Ya, to Oke. Okay. Okay. Uh, ya, Didi nggak perlu jawab, nggak apa-apa Edi, -apa, ya, soalnya Didi uh, suaranya telat. Jadi malah apa? malah mengganggu. Jadi Didi jawab tuh ketika pertanyaan sudah selesai malah jawaban Didi baru keluar gitu ya. Jadi nggak usah enggak usah ini enggak apa-apa. Oke, okay, uh, nah sekarang, nah ini, kalau ini kan tadi, kalau buat kalimat negatif itu di, tinggal ditambahin, tinggal ditambahin not gitu ya. Nah ini tubuhnya tinggal ditambahin not. Nah kalau kalimat verbal itu agak, agak, agak, rep, agak repot dikit, nah, makanya Mas Bakti jadikan um, mata sendiri. Nah, kalimat verbal yang berbentuk negatif, nah ini contoh ya, akan ini seperti yang ya ini. Nah seperti ini ya coba. Uh, ini kita mulai ini dulu ya dari sini dulu. Uh, okay. Kita pakai I bir ya. ya. I go to school. Nah I go to school. Teman-teman ya. Ha? Kalau dia kalimat verbal itu menggunakan apa tadi? Kalimat verbal menggunakan apa? Kata kerja. Nah, ada berarti ada kata kerjanya atau menggunakan kata ker kerja. Maka tidak boleh tinggal pakai not misalkan apa? Misalkan gini. I not go to school. Enggak, Enggak bo boleh ya, karena ini bukan kalimat nomi nominal. Mm -hmm. Ini adalah kalimat per Verbal. Jadi, yang ada kata, kata kerjanya, okay. maka teman-teman, nah, ya, ini dicatat baik-baik, ya. Kalau misalkan ini, ya, sebentar ya, orang seperti ini, okay. I, you, I, I, you, itu apa? I, kamu, you, uh, I, itu saya, you, itu kamu, D, B. Itu pakainya do do not atau don't. Do not atau don. Ini boleh ya. Ayu Dewi itu pakainya don't. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. I nah sebelum kata kerjanya itu ditambahin ini. I, I do not go to school. I do not go to to school. Kenapa dia pakai do not, tidak pakai not saja? Karena ini kalimat per, verbal. Pakainya do not atau don. Kalau subjeknya itu a, you, they, we. Aku, saya, kamu, atau kalian, ya, mereka, sama kita. Nah, Kalau pakai subjek ini, maka kata negatifnya pakai ini. Ya. Don. I do not go to, to school. Nah, Sekarang kalau kayak gini bagaimana? Misalkan, kita, ya misalkan gini, we eat rice. Artinya apa ini? We eat rice. Kita makan nasi. Nah, Kita makan nasi. Nah, sekarang, kita tidak makan nasi. Nah, coba bagaimana? We, we do not eat rice. Do not bukan bukan donut ya do bacanya do, do bukan do ya ini bukan bukan musik ya do ya coba diulang do we do do do nah do we do not we do we do, do not not eat rice ya boleh ya don atau we do not apa if Eat rice. rice. Nah, bagus. We do not atau we don, nanti boleh milih ya. Boleh milih mau pakai don atau do not. Boleh. Jadi don itu singkatan dari do not gitu ya. We do not eat rice. Kita hmm. tidak makan nasi gitu ya. Jadi nggak boleh misalkan kayak gini. We not eat rice. Nggak Bo. nggak boleh karena ini kalimat per verbal bukan kalimat nomi nominal. Hmm. Kalau kalimat nominal memang boleh ya. Kalau kalimat nominal memang boleh ditambahin not saja. Tapi kalau kalimat verbal ada kata kerjanya, jadi nggak boleh, nggak boleh apa? Nggak hmm, boleh jadinya. pakai not saja, tapi pakainya do not atau ada pilih, do. Depannya ada nah, titik, naik. Nah do bukan do ya, uh, bukan bukan bukan bukan do tapi do, ya. Sekali lagi bunyinya bukan do tapi do, ya. Do not don ya. Ingat kalau subjeknya apa? I, you, they, we. Nah, kalau subjeknya I, you, they, pakainya do not atau don. ya. Nah, kalau si it, nah, it kalau si it ya, itu bukan pakai pakai do not, tapi pakainya just not. Nah, oke. Okay. Bacanya bukan dos, tapi bagaimana gas coba ditirukan gas gas gas gas nah, bagus gas not coba gas not gas not nah gas not atau disingkat gason coba ditirukan gason gason gason oke coba coba tirukan satu lagi Dosen, ah dosen, oke. Okay. Yang atas, bagaimana yang ini tadi? Yang atas ini, don don dosen. Ah, bagus, yang yang ini ya, Mas Bakti. Kasih ini ya, kasih apa? Kasih kursor ini ya, yang ini bagaimana? sekarang dosen, dosen. Oke, okay, yang atas ini, don don, don. don. Bagus ya. Ini Oke, ini, don ya ingat kalau subjeknya she he it maka ya, maka ininya tidak pakai don tapi pakai doesn't, atau do, does not gitu ya. Nah, ini berarti bagaimana? Dia tidak membaca buku. He he she he don't does not. He does not. Tuh lihat, patah lihat kalau she he it pakainya da Datsun, kalau Ayu Dewi pakainya do not. ini, subjeknya apa? He, subjeknya apa ini? He, he, he, he, apa? Das he, he, not. Atau he, he, he, he, ya he, he, he, he, he, he, not he, he, he, he, he, he, book. Nah, S yang di sini ada ya. S yang di sini ada-ada. Ini kan ada S-nya ya. Itu he hilang. Jadi S-nya itu sudah sudah hilang lagi. Jadi nggak perlu dipakai. Gitu ya. He does not atau doesn't read the, the book. Oke. Okay? Nah sekarang contoh lagi ya. Misalkan she watches football. Nah sekarang ini bagaimana ini? Artinya dulu bagaimana? Artinya bagaimana? Dia, dia, menonton. dia menonton football. Apa? Football itu apa? Oh. Football. football. Sepak bola. Football. Football. Sepak bola bagus ya. Football itu sepak. Sepak bola. bola. Bol itu artinya apa? Bo Bo bola. Bola itu artinya apa, Put itu artinya apa, kaki. kaki berarti bola yang ditendang Bisa. pakai kaki berarti kaki. apa itu, sepak, bo. sepak bola, sepak bola ya. nah. nah sekarang ini kenapa ada esnya? kenapa kok pakai repot-repot pakai ES ada apa ini, karena oh, subjeknya tidak bukan ya, karena subjeknya She. Oh, she. She. karena subjeknya she karena kalau she he it, kata kerjanya ditambah apa e s atau es atau s atau es ya s atau es tergantung akhirannya kalau akhirannya itu berbunyi seperti huruf vokal maka es contoh watch nah, watch itu kan nah ditambah e es nah berarti kalau dia tidak menonton sepak bola, ada yang bisa, coba, ini jangan ini ya, jangan induk ada yang bisa, enggak, enggak, apa maksudnya enggak, jangan semuanya, salah satu dulu angkat tangan, siapa yang bisa, enggak usah takut, enggak usah takut, siapa, ayo, angkat tangan enggak apa-apa, angkat tangan, jangan langsung ini, coba. enggak apa-apa, jangan, jangan takut ya, Silakan. siapa, oke, coba ini ada dua orang ya oke sekarang kita lihat dulu ya siapa ini ini yang tangan siapa ya oh Raihana sama oke Raihana dulu ya Raihana, coba Raihana bagaimana nanti patang habis ini ya coba Raihana bagaimana si hmm. does not does not oke okay. does not what what watch put ya, watch oke okay. does not got Oke. Nah. Oke, Fatan. Sekarang coba Fatan, bagaimana? Ki? Sama apa enggak? Sama punya Mbak Rayana apa enggak? Sama apa enggak? Atau beda? Coba Fatan yuk. Ayo, Fatan. Halo Fatan. Fatan, halo. Halo, oh, iya, Fatan. Ayo coba, Fatan. Gantian Fatan, yuk! Tadi hmm. kan ver, uh, tadi kan versinya Mbak Raihana sudah. Nah, sekarang versi Fatan. Kalau Fatan, bagaimana? Si, si, She... sama nggak apa-apa, sama apa nggak? Sama, And... sama dengan Daraena, si Don. Okay ikon watch watch football football oke okay. nah sekarang coba yang bener patan ya yang bener itu punyanya mbak Raihana ya kenapa karena pakainya she subjeknya itu she pasangannya apa subjeknya she pasangannya apa gas das not atau doesn't ya jadi pas apa dilihat pasangannya? Ya, Fatan ya. dilihat pasangan. Pasangannya jadi nggak ya. boleh pakai down terus nggak boleh ya. Kalau subjeknya "she", maka pasangannya does, does not" atau doesn't. Gitu ya, pasangannya yang ini gitu ya. Oke, oke, oke, oke. Oke, Bisa. Oke, kan, oke. bisa oke. Oke, oke. Jadi intinya teman-teman selain Fatan, Mas Biki dan yang lain juga, kalau menjadikan kalimat negatif itu ya harus sesuai dengan subjeknya. Jadi nggak boleh misalkan she Sidon itu nggak boleh atau you doesn't, nggak boleh ya karena ada pasangannya masing-masing. Nah kalau kalian masih bingung ya silakan dicatat. Nah ini ya Mas Bidi kasih waktu ya silakan dicatat. Nah ini ya. Ayu Dewi pakainya don atau do not. She, he, it, pakainya does not atau doesn't. Silakan uh, di apa kertas apa bukunya dikeluarkan ditulis nggak apa. -apa. Ya, Contoh-contohnya ditulis nggak apa, apa. Mas Bakti kasih waktu 5 menit ya. Oke. Ini adalah contoh, apa pasangan dari bentuk apa tadi nega negatif artinya itu tidak tidak negatif atau tidak. Jadi tidaknya itu nggak boleh cuma I not go to school nggak boleh I do not go to nggak go to school ya. Sir ini bisa ditulis di chat di chat sini uh, di buku aja Fatan. ya di buku aja di bukunya Fatan. kalau pengen ini ya ini ini buat catatan Fatan sendiri ya. Jadi nggak perlu ditulis chat, nggak apa-apa. Nanti kalau kalau ada tugas baru ditulis chat. Ini bukan tugas ya, ini buat catatan nyepatan. Ya, ini pasangannya ya. Oke sekali, sekali diingat ya, oke, Mas Bakti ya, kasih waktu. Bawa dipoto, ini, silakan di dipo... foto, foto boleh ya, di foto boleh ya. Silakan, Mas, kalau Mas Bakti kasih waktu 2 menit ya. Oke silakan, di foto atau dicatat silakan. Ini pasangannya ya. Sekali lagi nggak boleh, nggak boleh asal comot jadi misalkan you doesn't enggak boleh you you don't He don't we don't he doesn't he doesn't it doesn't it doesn't gitu ya. oke okay, sudah uh, Fatan ini ya enggak apa-apa Fatan ini uh, Dibi uh, Raihana Sanja foto ya di foto ya udah mister, eh okay, ya oke, okay, good. Nah, berarti itu Baik. boleh. Yang lain, ini. ini pasangannya, sekali lagi tidak boleh, asal asal mencomot ya. Jadi, misalkan "I does not" gak boleh karena ada pasangannya masing-masing. Ini "I do not go" uh, "We do not eat" enggak boleh. "We doesn't eat" itu nggak boleh, harusnya "We don't eat" gitu ya. Data diesel di foto. Foto boleh, foto boleh, catat boleh. Terus serah, bahkan mau foto atau catat serah ya. Kalau difoto ya enggak apa-apa gitu ya. Right. Uh, uh, ya, yeah. kalau sudah ya, sambil kalian foto, Mas Bakti jelaskan. Mas Bakti bahas soal ya. Di bawahnya sini aja, supaya kalian nggak ini. Ini dihapus dulu ya, sama Mas Bakti ya. Okay. Uh, nah, sekarang kayak gini ya. Ini kayak gini aja. Ini ya. Oke, okay. nah sekarang kalau kayak gini ini dia kita main mas dari kalimat ini verbal atau nominal? My sister jumps in the yard. Kalimat verbal. Kalimat ver- verbal karena kenapa? Karena kenapa kalimat verbal? Karena punya apa? Punya kata ker, punya kata kerja ya. Ada kata ker ada kata kerjanya ya. Bentar ya. Seperti ini apa ada, ada notifikasinya sebentar Oke, lanjut lagi. I kalimat ini adalah kalimat verbal karena punya kata ker, punya kata kerja. Nah, sekarang kalau adik saya tidak melompat, nah ini artinya bagaimana by the way? Adik perempuan atau kakak perempuan saya Jumps in the Indayak, James itu apa? Melompat. Melompat ya, melompat. Iat apa? Kemarin sudah. Iat apa? Halam, halaman. Iat itu halam, halaman. Kemarin sudah loh. Kemarin kita sudah belajar le apa? Apa ini sudut-sudut rumah kan sudah. Kamar tidur, kamar mandi kan sudah toh. Oke, berarti adik atau saudara perempuan saya melompat di melompat di halaman. Nah, sekarang berarti kalau adik uh, saudara perempuan saya tidak melompat di halaman, bagaimana? Coba. My sister coba, my sister pakainya apa? Don atau Dyson? Coba. Dyson. Jason. Bagus, doesn't atau does not ya. Kenapa pakainya doesn't, bukan bukan don't atau do not? Karena my sister itu, kata gantinya apa? Kata gantinya yang ini apa? Si. Pakainya yang mana ini? Si. Si, bagus ya. Berarti, si. Ini pakainya she, nah, itu kata gantinya she karena dia perempu perempuan ingat berarti she ini she he, it ini bukan cuma bukan cuma she it saja maksudnya kayak ayah saya kakek saya selama dia tunggal gitu ya pakainya maksudnya cuma satu orang pakainya does does not my sister itu kan berarti dia cuma satu satu orang perempuan berarti di dia she My Jason. Nah, ini bagaimana? Coba dilanjutkan. My sister jump doesn't. in the yard. Jason. Jason jump in the yard. Bagus. Nah, ada S-nya enggak? Coba ada S-nya enggak? Enggak. Enggak ada. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi kalimat negatif ya, tidak perlu pakai Pakai s, jadi balik lagi ke bentuk awalnya. enggak pakai s, esnya dihilang, dihilangkan. Okay. Nah, mbak teman-teman ada-ada di sini, buatlah dua saja ya, dua kalimat negatif kalimat verb perba. Misalkan saya tidak makan, saya tidak minum gitu ya. Serah ya. Kalau bisa satunya pakai don, satunya pakai doesn. Dua aja ya, satunya pakai don, satunya pakai doesn atau do not atau does not Bisa ya? Coba buat satu kali dua kalimat ya. Oke. Oke, yuk Mas Bakti tunggu ya. Silakan. Uh, ditulis di kolom chat ya seperti kemarin ya Jadi, fakan saya sana saja ditulis di kolom chat buat dua kalimat saja Sa ne kalimat negatif kali kal uh, kalimat negatif dari kalimat verbal ya. bentuk negatif dari kalimat verbal satunya pakai don satunya pakai doesn't. Nah, ini satunya ditulis mas ya. boleh subjeknya boleh pakai you pakai he asal cocok jadi jangan asal jangan asal comot di sesu, disesuaikan gitu okay, ya, ya oke okay, yuk silakan Oke, okay. Pak Eihana. Pak halo. Halo, Pak Halo, Mister. Lazy itu kata kerja atau kata sifat? Si. Lazy. Saya malas. Malas itu kata kerja atau kata sifat? Kata sifat. Kata sifat. Nah, berarti kalimat. Kalau yang kayak gitu kalimatnya bukan kalimat. Ini verbal karena tidak ada kata, ker, kata kerjanya. Nah, lazy itu bukan kata kerja ya. Kata si Fat, Coba satu lagi di, diperbaiki ya. Oke. Nah, ini bagus. I don't play tennis. Oke, saya tidak main tenis. Oke. Nah, itu si doesn't climb. Oke. Oke, kalian ini ya mulai menghafal kata-kata kerja ya. Sehari-hari ya. Enggak apa-apa, sehari-hari saja. Ingat, satunya pakai dasen satunya pakai don ya sesuai ininya jangan asal comot ya jadi cocokkan itu kan ada slide-nya ya slide-nya Mas buat itu kelihatan Ayu Dewi pakainya don siit pakainya dasen yang lain ya. Didi yang dasennya belum ya. Didi yang dasennya belum ya. do sudah benar, dasennya belum. Oke, okay, Sanza benar ya. You, you don't write the The bagus she doesn't go to Jogja. Sanja lo? Sanja lo. kalau misalkan Mas Bakti ganti gini boleh enggak? She doesn't go to, to in Jogja. Uh, to in Jogja, boleh enggak? Itu salah satu aja ya, Sanja ya. Jadi go to Jogja. In-nya nggak, nggak jangan pakai in ya. Pergi ke Jogja. Kalau per Go to in Jogja kayak gini ya, kalau kayak gini ya sebentar. Masih popas dulu ya, oke. Nah, kalau kayak gini sebentar, nah, bentar semisal kayak gini ya, ini apa Kelihatan gak ini? Kelihatan ya, Kalau step stepnya yeah. di tengah ya. Oke, okay. yeah. kayak gini ya yang perhatikan ini aja ya. She doesn't go to Jogja ini yang gak perlu ya. Ini tuh artinya apa? Sanja? di di tu itu apa ke tu. kan ke? Nah, kalau oke okay, gini, oh. bahasa, bahasa Indonesia-nya dia tidak pergi ke di Jogja, ke di Jogja kan gak cocok ya? Pilih salah satu. Satu, nah, berarti enggak perlu pakai. Enggak perlu pakai di, nah, dia tidak pergi ke Jog, Jogja. Ke gitu ya, ke Jogja. Nah, ini benar tadi salah ya? Tadi salah karena ini tuh artinya apa? Tuh itu ke gitu ya? Gimana Sanja bisa dipahami? Bisa saya bisa, oke, okay, bagus ya. She doesn't go to, to Jogja nah, sekarang. Oke, okay. terus kemudian uh, siapa ini? Coba saya, Mas Bakti lihat. Oke, okay. uh, Didi, halo Didi. Didi, Hangri itu kata kerja atau kata sifat? Iya. Yeah. itu kata kerja atau kata sifat? Kata sifat. Nah, berarti kalimatnya nggak boleh kayak gini. Karena kalau kayak gini berarti kata, kalimat, nomi, Nominal. Ingat kalimat verbal itu yang ada kata nah. kata kerjanya. Ini bukan kata kerja. Yeah. Nah, berarti kalau bentuk neg bentuk negatifnya. He is not hungry. Nah, berarti kalau negatifnya bukan. Not. He does not hungry. Tapi he is not hung hungry. Karena dia bukan kata kalimat Free. verbal. Dia adalah kalimat. Kalimat. Nah. Apa? Kalimat kalimat nomi Nomina. Oke, okay, good ya. Oke, okay, nah, jadi itu ya. Oke, okay, selanjutnya punyanya Fatan, I don't play football. Satu lagi Fatan yang enggak pakai yang pakai doesn't Fatan, yang pakai does not. Coba. Ini sudah benar Fatan ya? Coba satu lagi ya yang pakai does not. gimana? Silakan. Oke, okay, Oke, okay, Fatan. Ini. Sudah, sambil berufatan ya. Kita ngerjakan yang lain. Nah, ini terakhir ya. Ini. Habis ini kita sudah. Karena sudah, sudah maghrib ya. Habis nah, ini ya. Ngerjakan ini dulu sebentar. Ini di Makassar. Oh, sudah. Sudah ini. Oh, ya Kalau di Makassar memang sudah ya. Bentar ya. Nah, ini. I am not smart. Ini kalimat verbal atau nominal? Coba. Yo, kita nominal. Ngel -ngel -ngel -ngel -ngel. I am not Nominal bagus ya bagus ini ya jawabannya ya. Oke okay, sekarang berarti kalau dibentuk kalimat negatif bagaimana? Saya tidak pintar. I'm, I am not smart. Bagus I am not smart. Oke. Okay. Nah sekarang itu Rayana tadi ya. Yes. ya. Oke. Okay, nah sekarang. Yang nomor ini, nomor dua, Sanja, ayo. Sanja, ini verbal atau nominal? Nomor dua. Ini, ini. Yang mana, Misa? Nah, ini, yang nomor dua ini loh. Yang... Hmm. Verbal atau nominal ini? Verbal. Perba. Verbal, bagus. Karena ada kata... Kata kerjanya. Kata kerjanya apa? Learn. Kata kerjanya apa? Learn. Bagus. Learn itu artinya apa? Belah. Belajar. Belajar. Ya. Nah, sama seperti study. Learn sama study itu sah, sama. Sino, sinonim mm -hmm. Nah sekarang, berarti kalau dibuat kalimat negatif, kita tidak belajar bahasa Inggris bagaimana? We. We. Don. Hmm. Bagus, we don't learn English. siap ya, bagus, Sanza. We don't learn English. Kita tidak belajar bahasa Inggris. Sudah ya, bagus ya. Berarti nggak boleh, misalkan, we are not learn English. Boleh nggak? Nggak Nggak bo hmm. boleh karena kalimat ini kalimat verbal. Per hmm. Oke, okay. lanjutnya. Nomor tiga ya, Didi, silakan Didi, coba nomor tiga ini. Ini verbal atau nominal? Verbal. Kalimat verbal, bagus. Karena tidak ada kata, ker, kata kerjanya. Tidak punya kata kerja. Ya. Tidak punya kata kerja. Nah sekarang, berarti kalau bentuk negatifnya bagaimana? we are not awesom. asem, awesome. asem awesome. bukan awesem, awesome. tapi asem. Awesome. asem, awesome. awesome. awesome. itu artinya keren, ya. asem, asem, oke, bagus. ya itu kalimat nominal. nah selanjutnya, uh, apa tadi? patan sudah. patan ya, patan. nomor empat, patan. ini kalimat verbal atau nominal, patan. Perbal. Perbal bagus karena ada kata ker, kerja. kerjanya. Kata kerjanya mana, Fatan? I have three sister. Iya, yeah, iya. Yeah. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya aja. Kata kerjanya aja. Kata kerja kan kemarin kan kata kerja itu kan ada jam, ada client, kemarin loh, ada study itu kan. Nah, ini kata kerjanya yang mana ini? Yang kalimat ini loh. Mungkin yang lain bisa dibantu? Selatan, kata kerjanya yang mana? H. Bacanya bagaimana ini? Ayo yang lain coba. Bacanya bagaimana ini? I three I... Three sister Kata kerjanya masa three sister Kata I'm kerja mana tiga? Have. Have. Kata kerjanya have. itu have. Subjeknya apa? Subjeknya apa? I. I. Subjeknya I. Kata kerjanya have. Kata kerja itu letaknya setelah sub. Subjek. Nah ini yang atas ini tidak tidak ada kata kerjanya. Art itu bukan kata kerja, tapi to, to be. Nah yang ini, ya, yang ini itu kata ker, kata kerja, have. Have itu kata kerja. Artinya apa? Di sini teman-teman ada yang... Saya punya tiga. Saya punya tiga adik. Adik apa? Adik perubahan. Oke, si itu bisa adik, bisa kak bisa kakak ya berarti punya saudara perempuan perempuan tiga saudara perempuan perempuan nah have itu punya artinya ya artinya itu punya itu adalah kata kerja kata kerja nah teman-teman di sini adik-adik Mas Bakti sarankan mulai beli kamus ya kamus bahasa Indonesia Inggris ya Inggris Indonesia ya nanti kalau belajar kita enak artinya have itu artinya punya itu adalah kata ker kata kerja nah berarti kalimat ini verbal atau nominal patan kalimat verbal oh, nah sekarang ayo ini kalau patan nggak bisa dibantu sama temen-temen ya bisa patan dulu tapi patan ini dibuat kalimat negatif bagaimana patan saya tidak punya tiga saudara perempuan itu bagaimana I I I tangannya don don atau doesn't I, I don't Ah bagus I don't I don't have three sister. Oke, okay, bagus I don't have three sister. Oke, okay, bagus ya. Nah, itu diingat baik-baik ya, teman-teman ya. Itu sudah bisa. Ini adalah bentuk negatif dari kalimat apa? Kalimat Kalimat, kalimat verbal. Oh, kalimat verbal. Ingat kalimat verbal itu adalah kalimat yang memiliki kata kerja. ker, kata kerja. Nah, sedangkan lawannya itu adalah kalimat nomi nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak punya kata ker, kata kerja. Contohnya ini, saya sedih. Nah, saya sedih itu enggak ada, enggak ada kata kerjanya. Saya di Jogja, nggak. Nggak. saya seorang guru nggak ada gitu. Nah ini kalimat yang tidak ada kata kerjanya disebut kalimat nomi nominal gitu ya. Oke, adik-adik ketemu lagi minggu depan ya. Kita belajar lagi yang ini karena ini penting ya. Nanti bukunya kita kita acukan dulu karena um, buku dari kalian tuh ini apa? Kalau kalian sudah belajar ini nanti gampang gitu ya. Oke sebelum saya tutup ada yang pertanyaan ada yang pengen tanya silahkan. Sure. Ya kalau masuk hari Jumat. Kita masuk hari Jumat ya. Enggak, Patan kelasnya hari Selasa Rabu, Patan. Oh, tapi saya Selasa tidak bisa, sel. Karena saya red. Oh, Selasa. Oh gitu ya. Oke. Oke kalau gitu gini Pak Patan nanti ee apa e, masuknya di akhir? Nggak apa-apa, atau mungkin kalau yang hari Selasa nonton video aja nggak apa-apa. Gitu nanti, kalau ada pertanyaan ditanyakan hari Rabu, itu nggak apa-apa ya? Oke, okay. dong Oke okay, ya, atau nanti e, silahkan dari Bakal Menya dirembuhkan lagi. Mungkin hari Selasa nggak bisa, dikatakan apa gitu ya yang supaya makan bisa gitu boleh ya? Oke, okay. okay, kalau gitu ya, e, sekali lagi saya ini, saya ini, saya tutup. Ingat, teman-teman. Kalian sudah ini apa levelnya, itu sudah naik. Kalau oh, kemarin kan masih belajar apa ya? Uh, itu apa ke ekspresi sehari-hari gitu. Yang sekarang kita mulai belajar membuat kali kalimat. Nah, itu ada kata sifat, kata benda. Itu mulai ini ya, mulai dihafalkan ya, karena seperti halnya belajar bahasa Arab dan belajar bahasa lain, itu perlu mengha menghafal. Menghafal, kosa, kosa kata. Ya. Jadi, teman-teman di sini boleh kalau sudah. Uh, apa sudah mulai beli kamus gitu boleh minta ke orang tuanya Di, apa dibeliin kamus gitu boleh nanti kita belajar bareng-bareng ya oke okay? kalau, su kalau sudah saya Mas Bakti tutup ya terima kasih sudah join sampai ketemu minggu depan untuk pakan uh, kalau ini nanti nonton video dulu ya. sambil teman Wakah menial mungkin uh, apa teman-teman dari Wakamienial menjadwal ulang gitu ya tapi kalau misalkan pahit fightnya tidak bisa ya Patan Hari selasanya nonton video ya? Nanti apa kalau ada yang susah dicatat? Nanti ditanya, Mas Bakti. Jadi ada -dir punya itu ya? Oke, uh, saya tutup ya sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup, Mister. Ya, silakan Mbak. Baik, terima kasih kepada Mr. Waktu Nungroho sudah memberikan materinya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga atas partisipasinya. Adik-adik semua sudah mengikuti kelas mulai dari pembukaan kelas sampai penutupan kelas pada sore hari ini. Seperti biasanya, kita akhiri acara pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanak wa bihamdika wa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah waridoi wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.